Ayat, teman -teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Wajib lagi dengan salam Alhamdulillah di sini, di dalam Jaya teman-teman Semoga kita semua tetap dalam bahan aman Dan hidungan Allah SWT Masya Allah setelah lagi uh, Speaker aktif 15 in sound ini Akan tanggapan kecil-kecilan teman-teman Yang maklum belum punya seperangkat yang besar seperti itu Bagaimana nanti di acaranya Mari kita saksikan bersama-sama Oke teman, teman ini sudah sampai di tujuan Cukup ringan ya hanya ditenteng begitu Oke selain ini uh, Oh ya ini Cagaknya atau pangkonnya baru dibawa ya seperti itu Oke ini ruangannya cukup lebar dan sangat menggema sekali Kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa Oke Wujudnya crimson 15 inch seperti ini. Oke ini panel belakangnya teman-teman. Oke uh, ini proses pemasangan untuk tripodnya atau kaki tiga. Jakarta sendiri sih bisa cuma ya biar bisa melihat lubang bawahnya itu. Seperti itu. <tuh> Oke ini oleh nyeting -in -in ya ini masak spikonnya. Harus hati-hati seperti itu. Salah kabelnya belum terurai ini Oke ini yang pasif ya, yang sebelah kiri ini pasif. Oke. Kemudian micnya kami menggunakan Sur AW 2000, uh, 2200 ya. eh uh, Menggunakan ini micnya micnya ada dua. Menggunakan baterai AA atau orang sini bilang baterai jam seperti itu. Oke, okay. uh, dilapikan dulu lagi teman-teman ini wujudnya surawai 2200 yang untuk tangkapan kecil-kecilan selawatan ini saya pikir cukup sih seperti itu oke okay. uh, kabel otomiknya pasang oke okay, teman-teman caranya coba Suara ya? ada ada ada ada ada Jek, lu. sisa sendu suara coba. Jek. Suara coba. Abbas. Abbas. Abbas. Lu, Abbas. Oke. YouTube, YouTube, YouTube. YouTube ada-ada YouTube itu kasih ya suaranya kurang lebih seperti ini dibuat karaokean juga enak juga oke okay. ya buat karaokean enak dan oke okay. ini juga okay. demikianlah yang sedikit kami sampaikan terima kasih mohon maaf ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.